Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu tempat atau kawasan di mana proses produksi atau budidaya tanaman kelapa sawit berlangsung. Harus tersedia unsur-unsur yang lengkap dan memadai di dalam kawasan perkebunan untuk menjalankan operasional perkebunan kelapa sawit. Unsur-unsur tersebut antara lain areal sebagai media tanaman untuk tumbuh dan berproduksi. Luas areal yang ideal untuk dikelola sebagai satu kawasan perkebunan, adalah lebih kurang 3000 hektar yang dipimpin oleh seorang estate manager dan beberapa orang staf kebun yang bertugas untuk mengelola dan melakukan supervisi terhadap operasional estate struktur jalan dan jembatan tujuan utama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini adalah untuk mengeluarkan produksi dan juga sebagai pembatas blok dan prasarana pengawasan gudang dan workshop sebagai sarana pendukung operasional. Perkantoran sebagai pusat administrasi operasional kebun berdasarkan level administrasi atau supervisi yang dilaksanakan Kantor dalam kawasan kebun dibedakan menjadi beberapa tingkatan Kantor divisi, yaitu tempat di mana kantor kebun atau kantor besar, yaitu tempat yang difungsikan sebagai pusat administrasi kebun Sebagai pusat administrasi dan pelaporan, kantor kebun atau kantor besar biasanya dikoordinir oleh seorang kasih administrasi atau KTU yang bertugas mengelola pelaksanaan administrasi kebun dan juga koordinasi pelaporan serta administrasi semua divisi. Kasih Administrasi atau KTU bertanggung jawab langsung kepada estate manager. Kantor Region, yaitu kantor di mana Regional Controller atau RC dibersama-sama dengan Production Controller atau PC menjalankan fungsi administrasinya di tingkat region. Karena penunjang lainnya yang berada di dalam kawasan perkebunan adalah perumahan Dikarenakan sebagian besar lokasi perkebunan biasanya berada jauh dari lokasi perkampungan atau perumahan penduduk Agar pelaksanaan operasional kebun dapat berjalan efektif dan efisien Serta untuk memberikan kenyamanan tempat tinggal baik untuk semua staf dan karyawan di kawasan perkebunan, manajemen perkebunan membangun perumahan yang memadai di dalam kawasan perkebunan. Di kebun-kebun yang telah establis, perumahan staf dan karyawan biasanya terdiri dari emplasmen utama untuk staf kebun atau pabrik, pondok atau g10 untuk karyawan kantor atau divisi. Untuk tamu-tamu internal atau eksternal perusahaan. Biasanya pada beberapa kebun tersedia mes atau penginapan untuk tamu selama melakukan kunjungan di kebun atau mil. Sarana Ibadah dan Olahraga Selalu disediakan sarana ibadah yang baik di lingkungan perkebunan Agar semua staf dan karyawan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, juga tersedia sarana olahraga sebagai tempat para staf dan karyawan untuk melakukan olahraga, sehingga dapat melepaskan kepenatan dari rutinitas kerja sehari-hari. Pendidikan yang memadai di lingkungan perkebunan untuk anak-anak karyawan dan staf maupun bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar perkebunan Sehingga taraf pendidikan anak-anak staf dan karyawan tetap terjamin walaupun lokasinya relatif jauh dari kota Poliklinik Kebun atau Rumah Sakit Regen Manajemen menyediakan pusat pelayanan kesehatan untuk staf, karyawan beserta keluarganya yang didukung oleh dokter, paramedis, serta perlengkapan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap staf dan karyawan yang tinggal di kawasan perkebunan. Operasional rutin estate dimulai pada pagi hari pukul 5.30. Asisten divisi secara rutin setiap pagi hari selama lebih kurang 15-20 menit melakukan lingkaran pagi bersama-sama dengan semua mandor atau pengawas lapangan yang bertujuan untuk evaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, menyampaikan instruksi kerja yang akan dilaksanakan, dan mempersiapkan alat dan bahan kerja. Pukul 6.30, semua karyawan telah tiba di masing-masing lokasi pekerjaan dan siap melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disusun. Pukul 14, semua Mandor kembali ke kantor divisi dan melaporkan atau membuat buku kegiatan Mandor atau BKM pada hari tersebut kepada asisten.